Ayo Bu, ayo Pak. Takjunya nih, takjunya. Ayo ayo. Ada kolak, ada es campur, ada kue manis. Buruan dibeli, keburu habis. Kue tetenya ada, Bang. Ada, ada. Enak banget ini. Soalnya terbuat dari tete asli. Hmm? Ya udah, kalau gitu saya pesen kolak aja ya. Bah. Wah, antriannya panjang banget. Keburu buka sih kalau gini ceritanya. Oh. Ah, ya udahlah ya, hitung-hitung latihan kesabaran. Asik, dikit lagi nih. Akhirnya bisa buka sama kola. Saya duluan ya mau buka puasa soalnya <SILENCIO> kolaknya masih ada mas. Wah, kebetulan banget bu. Ini tinggal sisa satu. Wah, aja nih kolaknya langsung saya makan aja deh. Ba iya, silahkan bu. Nontol buat adain malu yang langsung. Thank you.